Suhu panas akan dikeluarkan melalui kisi-kisi radiator, lalu didinginkan oleh kipas radiator atau air pendingin radiator, proses ini akan terjadi selama berulang-ulang. Termostat berpesan seperti saklar dalam sistem pendinginan, ketika dibutuhkan maka termostat akan bekerja untuk mengatur proses pendinginan. Termostat terletak pada saluran air atau cairan pendingin, tepatnya saluran air dari mesin yang mengarah ke radiator. Fungsi termostat adalah membantu radiator untuk menjaga suhu mesin tetap ideal. Cara kerjanya akan mengikuti komponen pendingin lainnya. Awalnya, air akan dipompa oleh water pump menuju ke mesin. Termostat yang rusak akan membuat kondisi mesin jadi tidak bekerja dengan baik. Pasalnya suhu mesin dalam keadaan rendah. Jadi mesin seperti menanggung beban yang berat, sehingga konsumsi bahan bakarnya akan menjadi lebih banyak lantaran mesin bekerja lebih berat pada sistem pendingin kapan termostat mulai bekerja Komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin mesin Terdapat dua jenis termostat yaitu termostat dengan katup bypass dan tanpa katup bypass Termostat akan bekerja hanya pada saat panas mesin telah mencapai panas tertentu Termostat terletak di mana Termostat terletak di dalam saluran air yang berasal dari mesin ke radiator untuk mengecek apakah termostat masih berfungsi dengan baik untuk mengecek termostat masih berfungsi dengan baik dilakukan dengan cara melepas perangkat tersebut kemudian merebusnya di dalam panci berisi air berapakah derajat temperatur mesin panas suhu ideal yang aman untuk mesin adalah sekitar 85-95 derajat Celcius suhu ideal itu membuat mesin bekerja lebih maksimal jika suhu mesin terlalu dingin maka pembakaran tidak sempurna dan mengakibatkan konsumsi bahan bakar lebih boros. Mengapa termostat bekerja pada saat panas telah mencapai derajat panas mesin? Panas mesin akan meningkat, dan ketika suhu air pendingin telah mencapai angka sekitar 70 derajat Celcius, katup termostat akan mulai terbuka secara otomatis. Mengapa? Karena waksialet yang berada pada termostat akan bereaksi berdasarkan suhu. Semakin tinggi suhu air pendingin maka wax salad ini akan semakin mengembang. Apa yang terjadi pada sistem pendingin apabila termostat dilepas? Selain bisa menyebabkan mesin bergetar, efek termostat radiator dilepas dari sistem pendinginan mesin, bisa menyebabkan terjadinya knocking atau detonasi pada mesin. Knocking terjadi karena suhu mesin sudah di atas batas normal, tapi masih belum memasuki fase overhead. Berikut adalah ciri-ciri termostat yang sudah rusak dan minta diganti. Termostat terbuka pada temperatur ruang. Ciri pertama ini merupakan salah satu ciri yang paling mudah untuk disadari. Termostat macet. Kinerja mesin butuh waktu lama. Boros bahan bakar. Mesin sering overheating. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemasangan termostat? Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan termostat yaitu pemasangan termoswitch-nya dan pemasangan sensor suhunya. Pada prinsipnya pemasangan termoswitch-nya dapat diletakkan di mana saja, asal memudahkan operator untuk mencapainya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.